belum Kini Sudah berlalu Takkan ada lagi Semua tentangmu Cerita. Mungkin ini akhir kisah Tutup semua cerita Mungkin bukan lagi aku orang yang kau cinta Persetan dengan janji yang kau bunyi Kau pergi tinggalkan ku sendiri di dalam sunyi Mengapa kau sekarang begitu berbeda Saat mendung bahasa kau pilih jalan berbeda Kau sangat jauh begitu berbeda Saat saling bertatap Enggan kau untuk menyapa Hingga sampai ku jatuh dalam pandangan Harap dan cita cuma sebatas angan-angan Kau jauh tinggalkan sebuah kenangan Yang diingat jadi luka stop janji kau paling keren. Maaf jika ku seperti yang Di saat ku tak di samping orang lain malamku sepi ditutupi dingin kukira kita bersama nyatanya berbeda kain kenapa saja tak perlu lagi kau ingat mungkin sudahlah ini akhir cerita. Tenanglah saja Tak perlu lagi kau ingat Mungkin sudah Ini akhir cerita